Besar kepala baby ya Assalamualaikum Hi guys Assalamualaikum Gimana sehat semua teman-teman Insya Allah ya senantiasa selalu sehat Sukses dan bahagia untuk kita semua Aduh siang-siang gini Enaknya tuh makan rujak ya asam, pedas dan segar. Nah, kemarin aku dapat informasi dari temen katanya ada ada salah satu cabang rujak bunyi, jadi cibunyi ya, buah bunyi di daerah Bekasi di kali Abang Nangka. Dan ini cabang pertamanya di daerah Bogor katanya. Dan ini cabang yang kedua di daerah Bekasi. Buah ini unik banget, agak sedikit langka ya sekarang udah, udah agak jarang. Yuk kita coba yuk kita cari yuk. Oke, okay? ikuti terus ya. Two hours later Hai hey guys balik lagi di channel aku Eli Hakim Aku nemuin sesuatu nih ternyata ada di area Bekasi ya Aku pikir cuma ada di Bogor dan ternyata ada cabangnya di Bekasi, di Jalan Kali Abang Nangka ya. kata Abangnya sih tadi buka cabang juga di daerah Rao Kita tanya-tanya ya, gitu loh. Ini kenapa rujak Cibuni? Kenapa namanya Cibuni? Kita tanya ya. Akang, ya. dengan siapa nih, Kang? Saya dengan Angga. Pak. Ini hasilkan kan Cibuni ya. Maksudnya Buni, buah Buni ya? Iya, jadi Bu ya dari zaman dulunya memang dia udah ada ya. Mm -hmm. Jadi memang dia cuma sebagai campuran doang. Jadi kalau misalkan... Sekarang ini memang agak sedikit dimodifikasi lah gitu ya Karena memang dia lebih ke bak -bak oh, rujak bakbak sebetulnya orang rujak bakbak ya. Jadi ciri khas natnya bumbunya ya. ya Ada campuran buah buninya gitu loh oh. Mungkin ke rujak-rujak lain padamu cuma cabai, gula, garam Dan sedikit asam ya hmm. Cuma kalau ini diberikan tambahan buah buni dan buahnya itu jarang sekarang carinya agak susah gitu loh langka, uh -uh. Ya. jadi ini khas banget ada buah Cibune gitu loh Dan selain itu apalagi yang yang beda dari rujak-rujak yang lain? Uh, Sebenarnya sih lebih ke campuran bumbu buninya ya uh -huh. Jadi memang dia ada khas warnanya Jadi warnanya jadi lebih merah, lebih menarik jadinya Warnanya agak ungu ya? ya. Okay. Jadi kalau misalkan dicampur sama uh -huh. buah Jadi memang biasanya kan rujaknya dicoyel ya uh -huh. Kalau ini di... Campurin jadi satu Oh diaduk ya. gitu ya Jadi selain dari warnanya bagus uh -huh. Rasanya beda lebih segar lebih Oh gitu uh, Oke okay. kita bikin, ini campur terasi juga ya Kang ya? ya. Oke okay, buatin deh kita ya Bang ya satu okay. ya okay. Ini satu porsinya berapa? 15.000 aja 15.000 uh, ya dengan varian buah Semuanya banyak. ya banyak ya Sampai 8 jenis 8 jenis yeah. Nah ngomong-ngomong cari buah buninya mana nih Kang? Saya sih nyari buninya itu dia di sekitaran perbatasan apa Pelabuhan Ratu Banten. Kalau di area Bekasi nggak ya. ada ya? Di Bekasi ada cuman kurang bagus karena iklimnya. Jadi dia berpengaruh ke iklim sih. Oh, gitu. Jadi semakin iklimnya cocok buahnya bagus banyak. Kalau di sini jadi lebih banyak kecil-kecil gitu. Oh Disebutnya gitu. Buninya bunyi batu. Oh gitu. Jenisnya banyak beda, beda ya? Ya ada okay. bunyi batu, bunyi daging macam-macam. Oke, okay. Oke okay, nah. okay, buatin aku deh yang sedang pedasnya ya. boleh boleh. kita lihat ya gimana nih prosesnya. ada ide gitu. dari kakak ya aslinya ya. Uh -uh. jadi kakak sendiri sama orang tua saya yang latih itu ada kepikiran buat bikin rujak. iya. Yeah. karena memang waktu itu kondisinya agak sedikit. 8 tahun yang lalu kira-kira lah. Oh yang di Bogor itu udah lapan tahun ya, ya? Udah sekitar lapan tahunan. Mm -hmm. Jadi mereka bilang e, cobain aja rujak buni. Mm -hmm. Karena memang kalau buni sendiri kan dia lebih lebih banyak apa namanya di jadi ya, campuran ya bukan utama Iya kan? yeah. yang diutamain. Iya namanya. Iya. A -a. Bapak suka bumi ya? Oh bapak orang Padang. Orang Padang. Iya. Oh kita rasa Padang ya perpaduan. <laughs> tapi memang tinggalnya di Bogor untuk iya. Bapak? iya kalau Bapak tinggal di Bogor, di Cimaklar mm -mm. nah kalau untuk bumbunya berarti terpisah ya, dia dadakan bumbunya ya? bumbunya terpisah okay. tapi kadang-kadang ada yang request buat dicampur cuman mm -hmm. kendalanya karena basah ya penuh. nanti ya ha -ha, susah ya agak ya, susah belenderan mungkin packingnya nanti ya bikin yang enak ya Bang? bikin yang enak oh, ya siap. Pakai geolan sedikit. Ini tuh udah berapa lama di sini? Kalau tepatnya sih udah sekitar 1 tahun setengah. Jalan Alinda? Iya, Alinda Tangguh Jalan Semarekon, Kalau Semarekon kan pada tahu ya. Heeh. Ini tutup sampai jam berapa? Saya buka dari jam 12 sampai jam 8 malam. Itu habis semua. Oh, enggak. Berapa kilo buah nih sehari, Bang? Sehari rata-rata satu jenis itu habis sekitar 4 kiloan. Hampir semuanya dari 4 kilo. Iya. Hmm. Adik, kakak semuanya uh. dagang ini semua. Seperti yang diboker itu siapa? Itu orang tua. Ayah? Oh, iya. Ini anaknya. Iya. Oke, okay, guys, ikutin terus ya. Kita lihat bagaimana proses pembuatan bumbu rujak Cibuni. Pasti enak. Ya ampun guys, ulekannya gede banget nih sebesar kepala baby ya. Ini gede banget loh ini aku baru lihat kayak gini, masya Allah. Ini buat sendiri ya? Ah uh, ya. Khasnya memang ini ya. <laughs> Jadi selain dari buninya, kita juga ulekannya agak cukup menonjol. Ya? <laughs> Kayu apa nih? Kayu nangka kayu nangka, ya Allah, soalnya keren, kalau ya? kita mau pakai bambu seratnya huh? kurang bagus iya, kalau ya? mau pakai batu, ada pasirnya oh ada pasirnya kalau nangka, dia punya khasiatnya sendiri oh. jadi rasanya lebih enak tadi iya. ya? guys, gede banget! Woo! kita coba ya sokang, mangga. gede banget, sedang? sedang aku mau kasih tahu buah cibuni kayak gini loh guys boleh ya bang? Ya silakan. silakan. Hmm. Ah. ini buah cibuni nih rasanya asem makanya untuk campuran rujak tuh enak banget seger ya ini buah cibuni. buah cibuni itu buah salam ya? bukan. bukan pohon salam? iya satu tangkai. oh kalau bunyi itu hampir rata-rata satu tangkai itu kita 20 biji. Wah. Lebih jarang ya? Iya. Tapi rasanya sama kan asam-asam gitu ya? Enggak, dia lebih ke sepat. Kayak hey, lobi-lobi ya berarti iya. ya. Enak eh, banget. Mantap. 15 ya? ribu rupiah ya guys, murah kan? Rekomend lo ya. Teman-teman boleh melipir ke sini ya di Jalan Kali Abang Mangka, tepatnya di Jalan apa? Alindang. Alinda. Alinda. Alinda Raya. Yeah. Thank you, Kang. Thank you ya. Yeah. Teruhun. Sip. Makasih ya, Kang. Ya. Yeah. 2000 years later. Nih guys, kita udah dapat rujaknya ya. Kita cobain ya rasanya gimana? Pasti enak, enak. Hmm. Ini warnanya ungu ya Unik, beda Biasanya kalau bumbu rujak itu kan dia gula ya Gula aren Cuman ini dia di, uh, ditambahin dengan buah bumi seger. Susah nih guys, ada biji-bijinya hmm. Ini warnanya merah ya Warnanya ungu Kita pakai bijinya ya nih seger pedas banget asli enak enak banget coba lagi ya ini jambunya dia pakai jambu jamaica coba dingin ya Bijinya tuh nggak hancur. Biji-biji biji buahnya tuh enggak hancur. Halo. Hmm. Kedong-dong. Oke okay. Satu sampai sepuluh Sembilan wow. Oke okay, teman-teman uh, rujak ini rekomen banget buat teman-teman yang mau coba Boleh ya melipir di Bekasi tadi di daerah Kaliabang. Abang Buka, tempatnya tuh di belakang Sumarekon Asli enak banget buat uh, suka yang asem awesome. Rekomen banget Oke okay, makasih ya teman-teman ya udah ikuti vlog aku Semoga Informasi ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat teman-teman. Thank you. Bye.